Aku ayo dari Lampung, aku hanya ingin berbagi pengalaman untuk para wanita yang sudah melahirkan Pasti babynya bakal naik kan, seperti aku naik di angka 90, tepatnya 89 saat itu Aku belum berani diet dan saat berani diet melakukan diet dia uh, saat babyku sudah hampir satu tahunan Karena aku anggap dia sudah normal untuk makan Aku mencoba diet waktu itu saat itu produk dari sereal dan obat-obatan serangkaian deh dari nama produk itu Tapi no efek di badan aku yang ada asiku menjadi encer Aku stop diet, aku diet dengan pernah mencoba diet pun dengan yang no karbo sama sekali tidak memakan nasi Tapi efeknya apa? Aku sering emosi rambutku menjadi rontok dan badanku menjadi lemas Dan aku rubah lagi cara dietku Walaupun saat itu aku sudah ada penurunan uh, di angka 83. Tapi aku uh, ini dengan jangka panjang aku akan merusak badanku sendiri dengan cara diet no karbo. Akhirnya aku iseng menemukan Slim Slimprinity yang tadinya aku hanya ingin mencoba-coba. Tapi setelah aku coba, Slimfinity sangat efek di badan aku. Ap terutama di BAB aku semakin lancar. ASI ASiku pun semakin kental. Kembali ke normal lagi. Ada pil yang uh, seperti gel ini ya. Dia untuk metabolisme tubuh. Ini membuat aku tidak lemas, tapi aku menjadi lebih aktif. Saat itu BBku aku tidak berfokus pada penurunan BB dan aku tidak pernah menimbang saat itu. Tapi yang aku rasakan, aku BB tiap hari, BAB tiap hari itu lancar sekali. Bajuku menjadi longgar. Pas aku nimbang, BBku sudah di angka 80. Aku meneruskan memesan Slim Prinity. Dan hasilnya sekarang BB ku di angka 74 kilo Walaupun aku mau BB 74 kilo Sekarang aku tidak seberapa berfokus uh, pada penurunan berat badan, badan ya Karena tinggi aku 172 Jadi aku sudah tidak, tidak terlalu terlihat gemuk-gemuk amat Dan yang lebih efektif Slim Prinity ini selain melancarkan BAB Aku penderita wasir bertahun-tahun Tapi sejak minum Slim Prinity, Wasir aku sembuh total tidak pernah kambuh dan di rumah aku selalu stok yang banyak Slim Trinity selalu pemesanan untuk stok satu bulan. Jadi bagi kalian yang ingin diet, ataupun yang sudah mencoba obat-obatan yang seperti apa gagal, wajib coba Slim Prinity. Rasanya dijamin enak, efeknya pasti ada, apalagi ditambah dengan kita rutin minum air putih 4 liter sehari sesuai BB kita. Yuk dicoba!